satu bulan lamanya Bersakat fitra menurut perintah agama Kini kita beridul fitri berbahagia Mari kita berlebaran bersuka gembira Berjabat tangan Sambil bermaaf maaf Hilang Tidak tetap habis hari. Hari. Yeah. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, bersakat fitra menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan. We yeah.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 Yeah. satu bulan lamanya bersakat fitra menurut perintah agama kini kita merindu fitri berbahagia mari kita berlebaran bersuka gembira berjabat tangan